Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel, kembali lagi nih sama aku di Kia channel. Oke okay guys, aku mau kasih tahu tutorial gimana sih caranya supres preset eh preset, ya udah itu preset di si Nih Motion, ke aplikasi Ali Motion. Kalau aku nanti kalau kalian mau nanti aku bakalan nanti aku taruh di posisi yang ini, guys. Keren, no nyoba ini. Dia yang ini terus, sebentar ya. Itu kan bismillah, semoga ngelag -like ya, guys. Oke okay, itu dia videonya jadi uh, kalian nanti kalau misalnya udah dapat kalian udah ngambil gitu kalian cari gampang banget gimana sih bawahnya banget nih kalian tinggal kayak ganti foto fotonya gitu jadi kayak gini loh nih kan gini klik foto yang yang ini misalkan ya kok saya <tuh> sebentar ada ngelihat nah udah itu nih aku udah pencet kan nih terus kita Kakak tinggal pencet ini color and feel cat ini image image dia ya gitu kalian terus kalian tinggal pilih mana foto yang kalian suka contohnya uh, ini aja ya. contohnya ini maaf bang udah deh jadinya gitu gampang banget kan guys caranya nih ya sama aja udah nah, ya itu itu contohnya gimana cara menggantinya nanti uh, linknya aku bakalan kasih di description box oke okay? uh, Makasih yang udah nonton Sampai habis eh Yang belum subscribe channel aku Jangan lupa di subscribe Dan like, comment Terima kasih, bye